Pengantar Kitab Hagai. Buku Hagai adalah kumpulan pesan-pesan Allah yang disampaikan oleh Nabi Hagai pada tahun 520 sebelum Masehi. Pada waktu itu, orang Israel telah kembali dari pembuangan di Babel. Tetapi, meskipun mereka telah tinggal beberapa tahun di Yerusalem, rumah Tuhan masih saja merupakan puing-puing. Dalam pesan-pesan itu, Allah mendesak para pemimpin bangsa Israel untuk membangun kembali rumah Tuhan. Allah juga berjanji akan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada umat Israel yang telah diperbaharui dan disucikan.